والحرم. سيدنا ومولانا محمد مدعو على Jangan ودعن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن صلقي بسم <Sess> الله Menjalankan semua perintah-perintah Allah Dan kemudian menjauhi segala larangan, larangan yang telah ditentukan oleh Allah SWT Kemudian Pada saat ini Akan saya menjelaskan salah satu ayat Yang mengingatkan kepada kita semuanya Bahwa Kita Tidak diizinkan oleh Allah Hanya memikirkan dunia Inat Allah subhanahu wa Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Tuhum Wa Hai Orang-orang Yang beriman Janganlah Karena Hartamu Karena kekayaanmu Karena Keturunanmu Sehingga engkau menyumpahkan di pada urusan orang yang demikian itu maka akan dikunjukkan oleh Allah orang-orang yang sangat merugi. Jadi orang yang hanya menghidupkan dunia, harta kekayaan, pangkat dan kedudukan serta menghidupkan anak, membanggakan anak maka itu tergolong orang yang merugi. Oleh sebab itu bang Mari kita bersama menengok bahwa harta yang selama ini kita perjuangkan, harta yang selama ini kita tumpuk dan kita kumpulkan, kemudian kita bikin bangunan rumah yang indah akan menjadi tempat tinggal. Akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Rumah atau tempat tinggal itu akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Anak yang kita banggakan, pendidikannya, jurusan kedokteran, jurusan kimia dan matematika, apabila tidak memiliki dasar agama dan tidak bisa menjalankan sholat pun akan kita tinggalkan dalam keadaan memasnya. Oleh sebab itu, landasan yang paling utama, pondasi yang paling penting, kita tinggalkan kepada anak kita yaitu iman dan takwa kepada Allah Swt. La ilaha illallahum falah awalhum anhum bilah. Semua yang kita dapat dari kalbu hasil, dari Tuhan yang kekayaan, keturunan. Dan tidak kau menghentikan agama Maka kamu akan menjadi orang-orang yang besar Untuk selama-lamanya itu saya mengajak kepada Seluruh muslimin Jemaah cepat yang kita cintai ini Lihat, mari kita berkali anak-anak kita Dengan agama Karena dengan betul agama akan merupakan dirinya, keluarganya Termasuk Tuhan, Tuhan dari agama untuk anak kita Akan melakukan dirinya Keluarganya bisa mendoakan Orang tuanya Karena orang tua itu telah menghembuskan Apa yang terkait Dan itu Jangan tinggalkan al-quran. Siapa yang sedikit bertanggung jawab yang sangat bertanggung jawab dalam keluarga tuanya telah diminta perlakuan jawab ketika anaknya akan dimasukkan ke dalam ayahnya -ayah yang paling pertama diseret untuk masuk ke dalam rumah. dengan itu, mari kita sama-sama buat kita ya dengan latihan amanu ayram prajangkiman uang um, pesako jakarta timur. Wa'asliikum dan keluarga mu Naruh dari Siksa akhirnya -akhir. Jadi kita berpihara Kita jaga diri kita berbagai kegiatan Anak-anak kita Supaya selamat dari Akhirnya -akhir. Bapak-anak saudara sekalian yang berbahagia Sudah satu tahun Anak kita tidak belajar di sekolah Anak kita tidak bisa turun mengaji Kriskan, jika anak, anak kita hanya mengutamakan itu dan tidak kita bimbing untuk membaca Al Qur'an, itu akan sesat semuanya dari orang, -orang sampai kepada anaknya. Oleh sebab itu mari kita selamatkan generasi kita, anak kita, anak kita. Kalau sekolahan tidak tidak bisa mengajar dengan baik, maka orang tua harus baiknya mengunduh. Mengundang guru, dan kemudian untuk mengajak anak kita membaca Al-Quran. Satu grup Al-Quran akan dapatkan pahala seumur belajar, dan orang tuanya yang ikut Mengundang dulu akan mendapatkan pahala seumur belajar yang akan mendapatkan generasi dan... kapan-kapan, kapan-kapan dan lagi dengan kita itu pada jawa sebaik-baik kepada Allah semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. semoga kita semuanya menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah dan sekarang melalui perbanyak salaf pada dunia kita agar balak corona yang pada saat kita melanda bangsa ini segera diangkat oleh Allah Swt dan saudara-saudara kita semuanya yang selamatkan di yang namanya balak corona ini sekian terima kasih kepada Allahumma ya Jumain Alhamdulillah Alhamdulillahi wasallam Oh mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa wa Allahumma wala ji shanti purvina kila Anh yêu,